guys, bertemu lagi dengan Loren Sinar Barber kali ini Loren mau memotong lagi guys mau memotong simbah, mau memotong rambut simbah guys ini nanti coba Loren juga bertanya-tanya sama simbah ini nanti ya ngobrol, sebenarnya ini tetangga Loren guys cuman Loren sekarang sudah pindah posisi ya pindah tempat kerja dan ini tetangga uh, rumah Loren yang dulu sekarang datang ke tempat Loren mau potong rambut Oke okay. ikuti guys ya uh, sampai selesai kontennya Loren Zinar Barber untuk saat ini eh uh. let's go Isma sarapan Pak Dov Isma di sarapan mangan Mariawan? Riawan hai hai hai hai hai awan-awan itu woy sore woy sore ya Ini sore terlaluan ya kok belum makan awan pak eh? makan esuk ya yaw... apa pak Nek makan esuk ya apa kok makan ya jangan nolak hey. tuh, sarapan ibu? iya makan Nanti tapi, tapi sarapan esok lo. Wis sarapan katao sarapan ya mung betek. Oh, betangon. Heeh. Hmm. Yang kudu. Esok ne ya, ngemangan. Yang kudu makan, mung betek tok. Makan. Iku apa banget pangan, Mbak? He, Eh, untung nih <th't> <laughs> untuk nikati telu kayaknya tapi cecek bawo udah katut Ya. Apa Mau creping-creping kuat mba yo. kerupuk-kerupuk Ya ini ini mungkin rasa geram ya mbak ini ya apa kata, nih karena dengnya nah. ya, kan, enak iya kan beri enak iya ah, enak pernah tuh waktu mau mbak kubah. Ada, ada. Aku minta, Sampai kampung bener. Cukup, ya. Ini kayaknya gak pernah bener, ya. Ini ngebas sampai hmm. mabung itu sampai setengah lama. Cuma bermimpi. luas luas eh apa deh omahmu itu luas nih pada montor barang itu bisa melepuk belom belom belom sama ini kloomor piro simpan eh? sama ini kloomor piro aku uh -huh ini Jepang itu tidak terlalu banyak ini tak tekan saiki tahun 2010 puluh tak Jepang reming Jepang reming tak amin Cik Gorosa melok peran bahwa waktu itu Cik Cili ya? Cik Cili sama anakmu juga digandong hakim iya tidak Cik Sing Itan yang dihari-hari yuh oh, dihari hari iya mbak Dek itu orang kan nggak ada apa-apa Jepang itu yang nggak ada pering pering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 kamu kok iso kalah mata-mata bareng ngono. Seng kok oh, Jepangnya dirusui uang Jawa cek keren itu ini, kere, kan? mm. ini, ini direwok lah di... kerana gak petah, ini pak iya merusak-ngerusak ya Jepang kalau pabrik-pabrik itu merusaknya ya pabrik itu dibom di rusak Jepang sehingga rusak Jepang di rusak, itu pabriknya lontok mm -hmm. di rusak Jepang kan? iya. maka aku karo ya, aku lahir tahun Piroba, bulu -bulu, Kemudian tahun itu nama? lalu merdeka Indonesia Danguru itu ya, jorung keliru sampein paling tahun 42 balik 445 itu merdeka oke, terus oh merdeka negara ini jadi ya baru ngekeman Jepang tahun juta itu 大力的担当 <laughs> <辣力 bandone> <laughs> loh hah masih kalau kuwe kali lo taruh di Pagi bukalian di. Orang nggak jaman. Kalian nggak jaman di mana? Aduh Lari, saya kira-kira panggungan Ya yo, tamu, yo, hmm. malang, malang... <tuk> Ya kan lah oh, Malah, malah baru ini hei, apa yang awan, malam turun, Apa kamu jeli lah? mana, iya, ini kok sayu, sayu, sayu, sayu, sayu, tukang sayu, tukang tukang sayu, sayu, sayu, sayu, sayu, sayu, sayu, sayu, sayu, sayu, sayu, sayu, sayu, sayu, Nah, gitu Kamu Iya. atau corong itu kayak itu kan yang satu sepuluh. tapi mangan. terus mangan bukan. oke mangan nanti <tuk> tapi <tangan> potong ya, ada potong, ya kaya kaya, jadi terus baju kamu nih, pak ya?